Di dalam Surah Al-A'raf, Allah menyampaikan suatu kisah mengenai salah seorang nabi Allah yang diutusnya yang bernama Lut alaihi salam. Dari ayat 80 surah Al-A'raf Allah taala berfirman Ba'da ba uzbillahi anash-shaitani ar-rajim. Wa Lut idz qala liqaumihi At'atuna al-fahishata masabaqakum biha min ahadin minal al 'alami. Dan kami telah mengutus Lut alaihi salam ketika dia berkata kepada kaumnya mengapa kalian melakukan fahishah perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian di dunia ini Allah berfirman inna kum lataktu narijal shahwatan min dunin nisa bal antum kawmum musrifun sungguh kalian telah melampiaskan syahwat kalian kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan kalian benar-benar kaum yang melampaui batas Saudaraku rahimakumullah istilah fahisha di dalam Al-Qur'an diterjemahkan dalam bahasa kita pada umumnya dengan kata-kata perbuatan keji namun kalau kita lihat Fahisha ini ada puncaknya. Kalau dalam bahasa Inggris, seringkali fahisha ini diartikan dengan istilah "shamelessness". "Shamelessness" itu artinya hilangnya rasa malu. Sebab, fahisha ini memang ada puncaknya. Puncaknya fahisha adalah perbuatan zina. Dan kalau kita gunakan definisi yang selama ini kita fahami, zina itu adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan perempuan di luar pernikahan. Itu namanya zina. Dan fahisha menyangkut semua bentuk kegiatan, perbuatan, perilaku yang mengarah kepada puncak fahisha zina itu. Artinya, semua yang terkait dengan fahisyah terlarang tidak dibenarkan. Haram, karenanya tidak ada ayat yang bunyinya "wala taznu dan "janganlah kalian berbuat zina". Tidak ada, yang ada adalah ayat "wala cakrobuz zina". "Janganlah kalian dekati zina" artinya semua bentuk kegiatan yang mengarah kepada zina itu fahisha yang karenanya terlarang untuk di, didekati karenanya di dalam ajaran kita syariat islam ini hal-hal yang berkenaan dengan fahisha ini benar-benar ditutup rapat contohnya kita mengenal adanya syariat keharusan wanita menutup auratnya dengan hijab dengan jilbab ya kita tahu ada syariat laki-laki diperintahkan Ghaddul Basar, termasuk perempuan. Menjaga pandangan mata. Kita tahu ada syariat kita yang mengajarkan dilarangnya ikhtilat. Ikhtilat itu campur aduk, berinteraksi laki-perempuan yang bukan mahram Karena itu berpotensi bisa membuka celah-celah fahsyat. Nah ternyata dalam perjalanan sejarah Bani Adam sejarah umat manusia ini ada satu kaum yang untuk melakukan bentuk fahisha yang bahkan keluar daripada makna yang selama ini difahami mereka inilah yang dikenal dengan kaum Nabilu salam. dan karenanya dari istilah inilah ma maaf, dari nama kaum Nabi Lot inilah istilah fahisha yang satu ini mendapatkan tempatnya yaitu liwat liwat itu artinya hubungan zina yang dilakukan antara sesama jenis lelaki dengan lelaki perempuan dengan dengan perempuan dan ternyata berdasarkan kisah yang Allah abadikan dalam Al Qur'an ketika Nabi Lot alaihisalam menghadapi ujian berupa perilaku liwat dari kaumnya Nabi Lut alaihi diperintahkan Allah ta'ala untuk memperingatkan kaumnya agar berhenti melakukan fahisyah yang satu ini sebab di mata Allah subhanahu wa ta'ala mereka-mereka yang melakukan fahisyah yang jenis seperti ini mereka pantas dijuluki kaum musrifun kaum yang melampaui batas ya. jadi zina saja sudah terlarang sebagai puncak dari fahisyah. nah, apalagi orang melakukan perbuatan zina namun dengan sesama jenis ini kategorinya sudah melampaui batas karenanya kalau kita perhatikan hukuman dalam syariat kita hudud atau hukum Islam, hukum Allah, hukum Al-Quran terhadap orang yang berbuat zina dalam pengertian umum dengan yang melakukan fahisyah dalam pengertian yang melampaui batas ini Justru lebih berat hukuman bagi orang yang melakukan fahisyah yang melampaui batas Mari kita lihat ayatnya Kisah tentang Nabi Lut Alaihissalam dalam Al-Quran terdapat di beberapa surah ya. Dan di antara surah yang mengisahkan tentang bentuk azab yang Allah datangkan kepada kaum Nabi Lut ini Ada di dalam surah Hud Mulai dari ayat 77 Allah taala berfirman dan ketika para utusan kami, yakni para malaikat, datang kepada Nabi Lut alaihissalam, sebab Allah mengutus para malaikat ini dalam wujud laki-laki yang rupawan, yang ganteng, dan Nabi Lut sangat kenal dengan tabiat kaumnya kalau datang musafir laki-laki apalagi ganteng pasti akan menjadi rebutan dari kaumnya sehingga ketika dia melihat malaikat ini tampil dalam laki-laki yang rupawan Nabi Lut mulai bertanya-tanya ini siapa mereka ini sambil dadanya merasa sempit karena kedatangannya karena dia membayangkan kalau sampai kaumnya akhirnya mengejar-ngejar mereka ini tentunya Nabi Lut akan dipermalukan karena dia yang menerima tamu ini Lut berkata, ini hari yang sulit. Wajah Dan kaumnya ternyata segera berbondong-bondong datang kepada kepada Nabi Lut, ingin melihat tamu-tamunya yang ganteng-ganteng ini dan sejak mereka selalu mengerjakan fahisha perbuatan keji Lut langsung berbicara kepada kaumnya mengatakan hei kaumku inilah putri-putri negeriku mereka lebih layak lebih suci bagi kalian maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian cemarkan namaku terhadap tamu-tamuku ini tidak adakah diantara kalian orang yang berakal dan sekedar catatan pinggir sebenarnya awal mulanya tamu-tamu ini diterima oleh Nabi Lut dengan segera dipersilahkan masuk ke dalam rumah Nabi Lut, supaya tidak tampak oleh masyarakat waktu itu, jadi Nabi Lut sangat paham tabiat kaumnya sehingga dia segera mempersilahkan tamu-tamunya yang ganteng, ini masuk ke dalam rumah ini, supaya tidak terlihat tapi rupanya ada bocoran datang dari mana bocoran ini bocoran ini datang dari istri Nabi Lut jadi istri Nabi Lut mengabarkan kepada kaumnya ada tamu yang ganteng-ganteng datang ke rumah kami segeralah kalian datang itu sebab karena istri Nabi Lut tidak terlibat di dalam perbuatan Fahisha yang satu ini dia bukan lesbi ya jelas dia bukan homo tidak mungkin perempuan menjadi homo kan tetapi dia ternyata tidak pernah protes dengan perilaku Fahisha yang satu ini kan dia diam-diam memfasilitasi kaumnya Ketika datang tamu-tamu ganteng seperti ini, ya. kemudian kita lanjutkan. Mencamarkan min hak, mereka kaumnya ini menjawab, 'Sesungguhnya engkau, wahai Lut, pasti sudah tahu bahwa kami tidak punya keinginan syahwat terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu tahu apa yang sebenarnya kami kehendaki.' <tun> Bayangkan, orang-orang ini sudah terlibat dalam bentuk fahisyah yang melampaui batas ini sedemikian dalamnya sedemikian terperosoknya sehingga tatkala mereka diingatkan ini putri-putriku silahkan dengan putri-putriku bukan dengan tamu-tamuku ini malah jawaban mereka adalah kamu kan sudah tahu kami ini gak punya niat gak punya keinginan gak punya syahwat dengan perempuan syahwat kami kepada laki-laki ini sudah rusak betul fitrahnya mak. fitrah manusia sudah rusak karena ingat pak Iblis musuh kita sangat benci dengan Adam Salam dan Bani Adam. Semua keturunan Bani Adam. Sehingga apapun cara yang bisa dilakukan oleh Iblis untuk menghancurkan Bani Adam akan mereka lakukan. Dan perbuatan yang satu ini adalah bentuk penghancuran Bani Adam yang sangat canggih. Kenapa? Karena tidak mungkin laki-laki dengan laki-laki mau berhubungan seks berapa kali pun akan ada diantara keduanya yang hamil tidak mungkin yang berarti nggak mungkin ada keturunannya yang berarti menghentikan kesinambungan nasab keturunan Bani Adam bukan demikian ya, karenanya setan senang sekali dengan perbuatan homoseksual begitu juga dengan lesbianisme karena tidak mungkin perempuan dengan perempuan berhubungan seks mau berapa kali pun akan ada yang kemudian menjadi hamil diantara keduanya karena kehamilan hanya bisa terjadi jika bertemunya sel sperma dari laki-laki dengan sel telur dari dari wanita. Karenanya ayat Al-Quran tentang urusan ini sangat jelas, sangat clear. Dan ini adalah ayat yang paling sering dikutip oleh para khatib-khatib nikah. Surat An-Nisa ayat pertama, Allah Ta'ala berfirman, Ya Ayuhan nasut yaqu rabbakubul min nafsim wahidah wa minha zaujaha. Min huma wa ah. hai manusia sekalian bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu Adam salam dan dari Adam Bang biaklah keturunan laki-laki dan perempuan yang, yang banyak jadi kita harus nantiasa ingat pak kita bisa menjadi demikian ramainya di muka bumi ini karena kita ini keturunan ayah bunda kita Adam dan Hawa salam. Kita bukan keturunan Adam dan Ismail. Kita bukan keturunan Hawa. Ya kan? Kita keturunan Adam dan Hawa. Jadi bagaimana ini orang-orang ya, yang mengaku sebagai manusia berakal mau terlibat di dalam perbuatan hubungan kelamin yang sesungguhnya mustahil melahirkan keturunan. Jadi kalau hari ini misalnya kita dengar ada seorang penyanyi terkenal seperti Elton John. Elton John itu gay, Pak. Dia sudah menikah dengan seorang laki-laki sejak belasan tahun yang lalu, mungkin puluhan tahun yang lalu terus pada suatu hari, tiba-tiba dia berfoto bertiga dengan pasangannya yang G itu dan dengan seorang bayi yang mereka aku sebagai anak mereka mustahil ini anak mereka paling mungkin yang kejadian adalah salah satu dari entah Elton Johnnya atau pasangannya menyerahkan spermanya kepada bank pertemuan tabung sperma dengan sel telur entah sel telur perempuan mana Kemudian di dalam tabung itu dikembangkanlah bayi tersebut. Tapi tidak mungkin hanya karena jika hubungan kelamin seperti ini amat sangat tidak masuk di akal. Menentang fitrah manusia. Karenanya Nabi Lut AS mengatakan kepada kaumnya, Innakum qawmun musrifun. Kalian adalah kaum yang melampaui batas. Kemudian, Qala law anna li bikum aw awi ila Lut berkata seandainya aku punya kekuatan untuk menolak kalian atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat tentu aku lakukan. ya inna Mereka Para malaikat ini akhirnya menjelaskan bahwa diri mereka malaikat Mereka diutus oleh Allah Ta'ala Mereka jelaskan kepada Lut Hai sesungguhnya kami adalah para utusan Rabmu Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu Maksudnya kaum kamu ini nggak akan bisa mengganggu kamu nggak usah khawatir ya? Sebab itu pergilah, kuasilah kamu Bersama keluargamu pada akhir malam Dan jangan ada seorang pun diantara kamu yang menoleh ke belakang Kecuali istrimu sesungguhnya dia, istrimu itu akan ditimpa siksa yang menimpa mereka, kaummu itu sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh bukankah waktu subuh sudah sudah dekat waktunya jadi ketika malaikat-malaikat ini datang mereka datang di tengah malam pak sudah larut malam jadi mereka datang bukan saja dengan kabar akan dihancur binasakan negeri Sodom ini ya tetapi bahkan mereka sampai menyebut akan ditimpakan bencananya itu kapan? yaitu waktu subuh dan karenanya mereka datang kepada Nabi Lut alaihissalam karena ini satu-satunya rumah orang-orang beriman dan meminta kepada Nabi Lut untuk segera mengevakuasi diri dan keluarganya sebab sebentar lagi waktu subuh datang dan hendaknya engkau sadar bahwa istrimu tidak akan bisa selamat Ya, karena istrimu termasuk seperti Taung tersebut. Ya, falah maja amruna jannah lih hasa filaha wa amtarnah lih hijaratan min sejilin mendud. Maka ketika keputusan kami datang, maksudnya azab kami datang, kami jungkir balikan negeri kaum lut. Jadi, nauzubillah, pak bayangkan satu negeri di balikan oleh Allah Taala. Aliyah hasa filaha. Kami jadikan yang ada di bawah menjadi berada di atas. Kemudian sudah barang tentu, ketika negeri itu sudah dijungkir balikkan, penduduknya berjatuhan dari dari bumi yang sudah berada di awang-awang itu, Pak. Mereka berjatuhan. Dan dalam keadaan mereka sedang berjatuhan itu, Dihujani oleh Allah Ta'ala Dengan rudal Peluru-peluru kendali Berupa apa? Berupa batu dari tanah yang terbakar Musawwamatan inda Yang mana setiap batu itu Sudah diberi nama oleh Allah Ta'ala Jadi barang siapa yang namanya Pasti kena hantaman dari azab yang datang dari Allah Ta'ala Jadi tidak meleset Tidak mungkin meleset batu-batu itu Yeah. nah jadi saudara kuraikumullah kemudian Allah akhiri dengan firman nabi dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orangnya yang zalim. Nah saudara rahimakumullah karenanya di zaman sahabat Nabi sudah wafat, zaman sahabat salah seorang khalifah yang menjadi pimpinan waktu itu, ada kasus seorang laki-laki didapati menjadi gay, menjadi homo melakukan perilaku liwat fahisha yang melampaui batas maka terjadilah perundingan di kalangan para sahabat hukuman apa yang mesti kita berikan kepada yang seperti demikian ini maka akhirnya diantara yang memberikan usulan adalah sahabat Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhumah seorang sahabat yang waktu usianya masih 10 tahun masih belia didoakan khusus sama nabi sambil nabi beliau berdoa ya Allah Bukakanlah hati dan fikiran anak ini, Abdullah Ibnu Abbas, agar menjadi seorang yang mudah memahami Kitab Engkau Al-Quran. Karenanya, Ibnu Abbas dikenal sebagai ahli tafsirnya para sahabat. Maka, Ibnu Abbas mengangkat suara, "Berdasarkan ayat yang tadi kita bacakan ini, dia mengatakan, 'Saya mengusulkan hukuman yang paling pantas bagi seorang yang terbukti melakukan perilaku liwat.'" adalah dicarikan tempat tertinggi di negeri kita ini lalu dari tempat tertinggi itu dia dilempar dijatuhkan lalu ketika dia sudah jatuh di bumi di daratan, dia kemudian dirajam ramai-ramai karena itulah bentuk hukuman yang paling mirip dengan hukuman yang dialami oleh kaum Nabi Nabi Lut yang jatuh sambil ketika sudah jatuh sampai di bawah dirajam, karenanya kalau kita bandingkan dengan hukuman bagi pezina laki-laki dan perempuan yang istri, tapi berhubungan zina dengan perempuan yang bukan istrinya, terbukti dia melakukan zina itu, maka hukuman bagi dia ya adalah hukum rajam, dilempari batu oleh sekumpulan kaum mukminin sampai mati, ditanam badannya separuh badan, kemudian hanya perut ke atas saja yang muncul dari bumi, kemudian dia dilempari dengan batu oleh sekumpulan orang beriman. Kalau kita bandingkan dengan hukuman zina, tentunya hukuman lewat lebih berat lagi, karena harus dilempar dari tempat yang tinggi lalu dirajam. Saudara rahimakumullah kumullah, dari kisah dan pelan menyadari bahwa sekarang yang namanya perilaku fahisha melampaui batas ini bukan saja sudah meluas, Pak, tetapi bahkan mendapatkan legalitas dari ini. jadi para elit global termasuk negara-negara yang merasa dirinya maju, Pak. Hari ini setidak-tidaknya sudah ada 21 negara di mana yang namanya nikah sesama jenis kelamin itu sudah dibenarkan secara hukum, sudah legal, Pak. Sekarang Anda bisa bayangkan, Pak. Kalau 21 negara sudah mengizinkan, sudah membolehkan, sudah menganggap nikah sesama jenis itu sebagai perkara yang halal atau legal. Kira-kira kalau Allah datangkan sekarang azabnya, wilayah mana yang akan dijungkir oleh Allah Ta'ala? Seluas apa wilayahnya kalau sampai pulas, 21 negara, semuanya Allah nilai seperti layak untuk dijadikan seperti Sodom di era modern ini. Aku dukhaulihadhafassafirullaha liwalakum inna allaha huwal ghafur rahim. Wa qalallahu ta'ala fi kitabihil al-karim ba'da a'udzubillah nasyatanir rajim. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha waqulu qawlan sadidah Yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum zunubakum Waman yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Selamat Jumat Rahimakumullah Dalam surat Al-Anfalad anfal 25 Allah Ta'ala berfirman Waddaku fitnatan la tusiban Al-ladhina zalamu minkum khasah wa Artinya, dan peliharalah dirimu dari azab atau siksaan yang tidak menimpa orang-orang yang zolim semata di kalangan kalian. Jadi, Allah Ta'ala melalui ayat ini memperingatkan kita sebagai orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam golongan orang-orang yang zolim, termasuk orang-orang yang berbuat fahisyah baik fahisyah dalam arti standar umum maupun fahisyah yang melampaui batas apalagi kita tentunya tidak ingin diazab oleh Allah taala tetapi sadarilah bahwa hari ini mereka yang zalim mereka yang terlibat dalam fahisyah baik fahisyah standar maupun fahisyah yang melampaui batas sudah ada di sekeliling kita Pak karenanya khatib memperingatkan diri kami dan diri kita semua di sini mari hendaknya kita tidak mengembangkan Kebiasaan yang sekarang banyak dikembangkan oleh dunia, yaitu kebiasaan untuk so-called toleransi, Pak, terhadap hal-hal seperti ini. Karena apa? Karena sesungguhnya ini perkara yang amat sangat dicela oleh Allah Taala, amat sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hendaknya kita berdoa kepada Allah Taala, semoga kita dijauhkan dari azab. Karena sejujurnya, Pak, kita sudah tinggal kadangkala sadar tidak sadar sudah bersebelahan dengan mereka-mereka yang terlibat dalam kezaliman dalam fahisha ini pak. dan kalaupun hal itu terjadi hendaknya bi amma fihim artinya kata Nabi saw apabila kemaksiatan Allah Ta'ala akan datangkan azab yang berlaku umum berlaku umum, tanpa kecuali maka istri Nabi yaitu Salamah uh, um Salama anha bertanya Ya Rasulullah, tidakkah ada orang-orang soleh di tengah-tengah mereka? kata Nabi, bala ada orang-orang soleh itu, tetapi orang-orang soleh itu akan mengalami ya, men ditimpa oleh azab yang sama dengan azab yang menimpa manusia kebanyakan pada saat itu Kemudian, Allah Ta'ala akan datangkan ampunan dan rahmatnya serta keritaannya kepada orang-orang saleh ini. Jadi saudara ku kami ingatkan diri kami sekali lagi dan kita semua di sini, mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman, yang ingin menunjukkan keimanan kita dengan cara kita tidak sekedar beriman untuk keselamatan diri dan keluarga kita di akhirat nanti saja tapi kita ingin memenuhi kriteria orang beriman sebagaimana yang Allah katakan dalam surat ali imran 110 kuntum khairu ummatin ukhrijat nas baik baik umat yang Allah sajikan untuk seluruh umat manusia karena apa karena tiga ciri ta'muruna ma'ruf wa 'anil wa billah kalian selalu memerintahkan yang baik yang ma'ruf kalian senantiasa mencegah yang mungkar dan kalian senantiasa beriman kepada Allah taala marilah kita jadi umat yang walaupun dalam batas-batas yang sangat sempit kita menyampaikan nahi mungkar pak karena jujur kalau sudah tidak ada lagi yang menyampaikan nahi mungkar pak maka kita tinggal menunggu waktu saja azab itu datang na'uzubillahi dalik wa yusalluna nabi ya sallu alaihi wa sallimu tasliman Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamid majlid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamid majlid Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-lahiyai minhum wal amwatiya samiyan qaribun majigu da'awat ya al hajat, Rabbana wala taja'al fi kulubina ghillan liladhin amanu rabbana innaka raufur rahim Allahumma gfir lana wal walidina war حم حم ربنا وصغار من ازواجنا وذرياتنا للمتقين اماما اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم الشرك والمشركين اللهم انصر المسلمين المظلومين المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان في فلسطين في الشام في سوريا في غزة في ميانمر في زنجان في روهينيا في هنديا في أندونيسيا في افغانستان في اليمن وفي كل مكان وفي كل زمان اللهم انصر اخواننا المؤمنين Al-Muachidin al-Mujahidin Fi Sabilillahi Fi Kulli Makanin Wafi Kulli Zamanin Birahmatika Ya Arhamar Rahimin Allahumma inna Min Adabi Jahannam wamin Min Adabi Qabr Wa Fitnatil Mahya Wa Al-Mamat Wa Min Shari Fitnatil Masih Dajjal Wa Rabbil Alamin Rabbana Atina Fi Dunya Hasanah Wa Fi Al-Akhirati Hasanah Wa Rabbil Alamin Ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa itai dil kurba wa yanhani al fahshai wal munkari wal bagh ya'idhukum la'alakussalam